Berjumpa dan hadir kali ini, para sahabat kita hadirkan barang slot jani ya, Bosku, ya, dan kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan Top Share 88 Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, tentunya jangan lupa like, share, komen, subscribe, tentunya channel dari Sojani jani agar kalian selalu banget update video terbaru, main pembocoran, dan bola gacor dari memainkan uh, model-model recehan aja, barbed, oke, kacanya.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 ini hanya segera gambaran kalian akan memulai uh, Permainan game slot ya bosku Tidak full untuk Pola dan triknya yang kacor nih bosku Karena keberuntungan a uh, setiap akun itu Berbeda-beda brother Jadi tidak bisa kita Samakan ya bosku Kita coba main santu-santu Aja -santu, ya, brotherku Kita main santu Akan seperti apa hasilnya kita simak Yes Kita coba lihat Yeah. Belum, belum, belum, belum Masih kita coba turunkan kembali brotherku Masih kita main coba disantui-santui Si kasih tembak kita coba perlahan tapi pasti boy Main santui tapi gila ini kita boy Kita main santuy-santuy gila